...saat lagi akan memberikan permainannya untuk kalian. Ya, sudah mulai siap juga dengan permainan antara kedua... ...tim High Risk High Return juga. Karena ini adalah game yang kedua. Entah akan melanjutkan ke arah upper bracket... ...atau langsung turun ke arah lower bracket... ...untuk Orange Esports sendiri. So, tanpa berlama-lama lagi... ...kita akan segera masuk saja... ...ke dalam Land of Dawn untuk game yang kedua. Inilah dia penentuan ya. Siapa yang kira-kira akan berlanjut... ...teruang akan bertemu ya. dengan RSG Philippines. Hmm, ini dia udah mengambil posisinya masing-masing tentunya dengan seorang mini yang akan menjadi robot dengan Ruby-nya. Sementara Gary dan Bray yang akan mengamankan ke arah Purple Buff-nya terlebih dahulu. Gimana lo? Kelas Bray. <laughs> Kelas Bray. Yo Ibrahim. nickname nya ini loh. Tempest of Bray. Blade. <laughs> <laughs> <laughs> kenapa gitu? Hahaha, <laughs> <laughs> haduh. susah ya. <Okay>. <laughs> Ada Swallow Pat, dilemparin di area Dan ini dia. Bersembunyi dalam rumputan pun akan menunjukkan wujudnya. Sementara di area dari Little Wonder dan mereka sudah melakukan setup up 3 hero sekaligus. Berjalan bersamaan masih dengan level 1. Tapi Baby Cake lagi dan lagi selalu mendapatkan tekanan. Ya, seorang menjadi tekanan yang begitu besar untuk seorang Baby Cake. nah pakai tapi seorang Gary pun udah mulai dipantau dari jauh. Dari seorang Natalia yang digunakan oleh survival fight. Sementara Man yang kali ini dalam bahaya tanda serunya sudah mulai hmm. muncul di sana. Dan Man tentu saja bisa menghindari hal itu dengan cukup cepat. Wah, tanda seru nih. Dan aku suka sih, kayak konsep mainnya baby cakes. Kayak, dengan uh, satu kalimat aja, udah cukup kayak menggambarkan bagaimana gameplay dia. Tunggu late game. Tunggu late game? Iya. <laughs> Tunggu, Tunggu lagi. Itu apa kata, kata gak game. sih? Gak apa-apa aku disiksa. <laughs> eh, tapi dari yang berbeda coba lihat. Karinya mulai dikejar di bagian belakang ada Diablo pula. Belum menaiki skusirnya karena skuter pasirnya belum. Nah itu dia Berarti di level 3 berarti ada satu ada satu yang ambil antara Kramer hmm. atau Rokursanya kayaknya. Rokursa deh kayaknya. Iya-iya. Ya. Yang deket-deket sama Bryce ya, ya Rokursa. Oke, okay, dan kali ini kita melihat juga dari seorang Born yang nampaknya harus perlu terlebih dahulu merelakan kelomang goldnya Karena udah ada tanda seru lagi yang muncul di sana. Dari 5 5 akan segera memberikan sedikit pressure. Karena Turtle pun yang sudah mulai muncul akan langsung di set up oleh beberapa permain dari Resurgence Singapore. Oke, okay, Ibrahim, di depan sendirian. Iya, sendirian saja untuk mendapatkan untuk Turtle berikutnya. Gak ada kontestasi sama sekali karena akan ada pertukaran juga di area atas. Orangnya si Sport mulai melakukan set up juga. First of all, berkata meski berada ada yang bisa dibilang belum terlalu terasa untuk early gamenya. Silencer jadi karena seramin, tapi mereka masih bisa mendapatkan karena peletikan gopnya tanpa kesulitan yang bisa dibilang. Ini jadi keuntungan yang luar biasa untuk orang yang sih seperti di early-nya. Oh, Yap, Bray, level dapet, 5. Dapat, dapat dong. dapat dia purple buff dapet dan purple. ini akan menjadi sebuah oh. fall of awal bagi oh. Gary karena dia Wah. adalah Link tanpa purple buff. Link dengan purple buff itu adalah objektif utama dirinya loh. Benar. Benar-benar yeah. apa yang bisa dia lakukan gitu Tapi buat kalian semua bisa melakukan sesuatu Dengan memesan makanan lewat GrabFood Food Atau berbelanja di GrabMart lewat GrabMartnya itu sendiri yes. Dengan diskon sampai dengan ribu, ya Bisa dapat pulsa juga kalian Iya yeah, karena link tanpa perpulsa itu sama kalian tanpa Grab Banyak Aye. banget vouchernya yang bisa kalian gunakan benar. Jadi lebih kenyang lebih banyak makanya yang bisa kalian peroleh Dan kali ini kita bakal lihat juga dari seorang Burn yang berada di bagian bawah Ini bakal jadi fight yang cukup lama juga Antara kedua SD Tapi dengan kedatangan seorang Man mungkin kan ada hal yang berbeda yang bisa terjadi dan Gary pun yang udah mulai mendekat. Ya untuk menumbangin Born juga kalau one v 1 situation butuh item. Hmm? Pertama, enggak cuma item sih tapi efek stunnya dari Diablo. Ya mungkin akan nanti menjadi jawaban. Tapi buat sekarang ya. Untuk melakukan ganking oh. agak berat buat Brian. Pecah nih weakness poinnya. Weakness poinnya pecah. Enggak sempat tapi ternyata uh. untuk kali ini crossbow tanknya aktif. Untungnya masih punya jarak untuk bisa kabur ke bagian belakang. Ditembak dengan Nibiru Passion. Tapi dia masih bisa bergerak untuk langsung menjauh. Eh. Dari satu tembakan tersebut. Walaupun masih berada di dalam Nibiru Passion. Tapi Min masih bisa bertahan Renna Rapati. Enggak kena pula ke arah tubuh dari Valen. Ya yes, posisinya yang begitu tepat. Bisa Maksudnya. dibilang dari seorang Miku Miku. Hmm. Dia taruh di area semaks. Semak di sana, ngebuat dua pemain dari Orange Sports pun harus uh, cukup kewalahan, harus kabur lagi ke bagian belakang. Dan Gary akhirnya bisa ngedapetin purple buff-nya untuk saat ini. Kalau itu jatuh dong dengan gue, ah, belum Kak Belong. Fallen. Fallen. Fallen. Fallen, Jadi Fallen. <laughs> yeah. Fallen Star Malen. Moon. <laughs> Kalau selimpet lidah saya ya. Gak mau, Kak belum <laughs> Karena buat sekarang, lihat bagaimana set up-nya oh. di arah top lane, tapi five 0 five dari tadi selalu membuat sebuah play yang nge teman-teman dari Orange eSports. Yap, sementara untuk Bray mulai maju ke bagian depan ada Don Ramp King, mulai aja memberikan gangguan memberikan sedikit waktu tapi Diablo tetap aja ingin memberikan sedikit damage tambahan ke arah cak tubuh cak. dari KD hanya saja untuk sekarang dia bisa mengeluarkan oh. langsung arah quicksand guard tapi lebih memilih untuk langsung melakukan oh. ranking sentrumnya di area berbeda Natali langsung kebekal one, one di bagian belakang selamatlah sudah untuk 5-0-5 kali ini karena bisa mengamankan ke arah one, -one tapi bisakah dia pergi karena ada Min juga lengkap dengan mana Iya yes, Sini dia tanda serinya Udah mulai terlihat Tapi nampaknya bakal langsung Dimatikan saja dari seorang board Yang berhasil Berdua dengan Karena Sementara baby case Yang harus menghadapi Seorang mandi di bagian atas Gary Pun dalam ancaman Karena nampaknya Udah ada beberapa damage Yang masuk ke arah seorang Gary Yang membuat Gary pun Harus menurut lebih dahulu Fokus ke arah objektif berikutnya Dan kalian juga harus Fokus ke bagian bawah Karena ada banyak banget Transformer Pass Yang bisa kalian dapetin Dengan menyelesaikan Quest di dalam Mobile Legends Ih gas lah Apa lagi Apa ya, kan? lagi uh -huh. Dan sampai Habisan Jangan tuh. sampai nanggung kayak Five of Life tadi. Uh -uh. Dia mau ngedash, nempel ke arah min, tapi minnya ternyata don't run walking duluan. Yep. Alhasil jadinya dia nggak bakal bisa melakukan serangan dash dan terjebak di sana. Hmm? Tapi buat sekarang ya, melihat dari itemnya, uh -oh. jadi Warney. Born. Iya itu dia, Born masih belum punya satu Dominance Ice, jadi dia belum cukup untuk menahan semua dealing damage fisikal yang ada dari RC Singapore. Yap. Yeah. Yep. Ini dia, dia blok di bawah. Wah, pede aja ditembakin sama Agro tarot. mah pede, khalid, khalid, rekonsil yang dimiliki oleh Pin Udah langsung dikeluarkan juga Minnya masih bersembunyi Tapi bene ditembakin ke bagian depan Ada satu wave minion lagi Tapi sudah hancur pula Kalah Outer taret tersebut Outer turret sudah berhasil ditemukan Tapi lihat di area midline ya Di Tapes of Blade bahkan Dipaksa terbuka oleh seorang Gary melakukan pelarian diri ke bagian belakang Dan Heavenspin juga yang udah mulai terpop up Dimunculkan oleh seorang Bray Sementara Miku Miku, -Miku -Mi Menunggu di waktu yang tepat buat kristalnya dibuka Memberikan sedikit efek slow saja Aduh 505 mau pergi ke arah mana Sementara untuk Valen, tertangkap ah. belum lagi dengan wow. Weskernya. Sakit banget remuk sudah tubuh dari Wan, Wan. Sementara itu untuk Min mau pergi karena yang berbeda tapi diselamatkan langsung dengan Rock Rockwave menjadi malapetaka untuk satu player tersebut dimana dita pun. Berhasil mendapatkan langsung karena Patrick tapi Miku Miku Mi, terjebak seorang diri masuk ke dalam hutan. Yang dimiliki oleh Orin bagaimana akhir dari cerita ini dimana Miku Miku Mi ingin pergi dari tersebut Dan sepertinya terdiam tanpa kata. Serah saja memasuki ke jalan Buntu dan membuat dari Born bisa mendapatkan eliminasi berikutnya. Miku Miku, Miku Miku berada di jalan yang salah karena emang ada flanking juga yang dibuka tadi langsung oleh sarang Born sementara di area tengah pun. Mita untuk bakal coba untuk dicat diruntuhkan terlebih dahulu dengan spray down yang udah mulai dibuka. Dan langsung ditarik dengan off offended nya 505 dalam bahaya. Tapi Born pun atau Min dengan HP yang begitu terbatas masih bisa melarikan dirinya. Wow ini dia set tari Thailand masing-masing. Hero-nya, ya yeah, damage to monster dari Gary dan juga attack speed ya. Dia ingin maksimalin power dari Wentalkar dan juga berserker Fury nantinya. Oke, okay, tamun untuk sebelumnya ya, Prof ya, ini di hari luar tadi udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata uh -oh. dengan adanya oh. pergerakan tempo supply, mereka mulai menyusun bagaimana serangan yang akan dilakukan. Tapi karena untuk kali ini mereka malah satu player dan di tempat yang berbeda double kill berhasil didapatkan pula oleh Kalin. Tapi Valen masih melakukan farmingan terhadap satu. Krap. Yes, menghadapi dua pemain di sana. Tapi Braille langsung saja maju ke bagian Waduh. depan. Memberikan sedikit emak karena sana Valens. Emang ada batu, ada serang Min. Membuka keras of tank-nya. Menjadi satu double yang luar biasa. Daya Blu masih bisa selamat kali ini. Dan Valen pun masih bisa mundur. Tapi five o oh akan segera datang. Memberikan sedikit surprise yang tidak disadari. Sama sekali Min. Yang berada di area tersebut pun. Nampaknya harus menerima damage yang cukup sakit. Untung gak jadi buy one get one dan ini harus jadi PR sih buat min agar dia nge-cover ke arah satu sosok dari valensnya kalau misalkan nanti terjadi lagi hal-hal yang kayak tadi ya kan daya hit udah pasti bakal lebih mematikan di late game yeah. dan kita tahu heptasis adalah item core atau item utama yeah. dari five o five dan biarkan aja untuk uh. mannya melakukan pick off seperti ini. Oke, okay, Terbakar tadi sempat untuk mengamankan ataupun mengingin oh. mengambil langsung ke arah satu absurd tapi Kadita yang masih bisa selamat ditabrak langsung. Ranking storm mendapatkan Kara Kadita. Mematahkan combo gembara kita lihat dari Min dan Man tadi. Lihat perannya? sebenarnya sudah dibuka juga Udah dengan rubinya yang langsung naik ke bagian belakang. Adik, lari Adik. Ya. Yeah. Tapi sayang sekali ya, Damage yang dikeluarkan masih bisa tercover ternyata oleh tim lainnya Dan juga jangan lupa untuk kalian preview event MSC Pass uh, Karena kalian bisa dapetin hadiah-hadiah -hadi menarik juga Coba Nevin Apa tuh? Siapa kakaknya, siapa adiknya? Mm, man biasanya Man ya? Iya nggak sih? Man, man apa? Man kakak Man kakak? Iya Min oh, adik min adik. Man kakak, min adik Soalnya melihat dari ipin sih Yang I adik Oh bener. <laughs> Iya juga sih, teorinya mah boleh masuk ya. <ama> bisa diterima bisa diterima berarti ada ini loh pak ada bukti lapangannya soalnya oke oke oke tapi Natalie kali ini gagal untuk bisa mendapat Wah. langsung ke arah wan -wan malah dirinya menghilang dan Diablo dengan yang milikin pergi dari area tersebut Bray seorang dari di area mid masih ada pergerakan dari man yang bersemi dalam rumputan lalu mereka mengarah ke area dari Lord oke okay, Bray sabar dulu kali ini karena Lordnya bakal coba untuk diamankan langsung oleh para permain dari orang si oh sport Bray di sana udah mulai memberikan sedikit intipan tapi zoning out tentu saja akan oleh seorang Born yang gak bakal tinggal diam membuat sedikit space untuk seorang Gary dan juga Man mungkin yang bisa ngasih beberapa damage tambahan Lordnya masih ditantar terlebih dahulu tapi lihat dari area atas Baby Case sudah mulai menunggu di bagian belakang mencoba untuk memberikan penculikan nampaknya kalah arah pemain dari Orange Esports oke reward manipulation tapi sekarang ada heavy rotate spin yang gak kena ke arah siapapun malah kali ini bisa menyelamatkan dirinya pergi langsung walaupun mereka kehilangan dari arah Lordnya shutdown pun langsung dilakukan dimana satu pergerakan dari Khalid Enggak kuat lagi menampaknya damage yang dikeluarkan tapi Baby Cakes Eh born lompat ke arah mana tuh? eh gak lihat dan kali ini kita mulai kelihatan dari 505 yang berhasil mendapatkan eliminasi hingga Baby Cakes Berhasil juga untuk melakukan recall terlebih dahulu setelah tadi mencoba melakukan pencurian Dari bagian belakang 505 kali ini coba nge-clear ke arah wave ya terlebih dahulu Iya pick off yang berhasil dan bahkan mendapatkan poin yang maksimal Ditambah dengan Gary yang menangin level otomatis berai ketutup dari segi chance retribution ya. buat sekarang valens pun mau nggak mau bakal melakukan clear wave aja karena dia tahu rotasinya kalau misalkan dia mau maksain untuk big fight kayaknya bukan timing yang tepat. aduh won udah diaktifin udah di trigger dan ini adalah satu informasi tapi untuk oh. 505 bisa dia selamat karena dengan adanya pergerakan di solo yang udah dikeluarkan lordnya dari di bagian bawah mereka semua berkumpul man seorang diri mengawal langsung ke tapi di atas dengan adanya bantuan dari khalid natalia sejauh ini selamat masih bisa selamat tapi lordnya juga nampaknya kali ini belum bisa selamat, bisa mendukung dengan cukup mudah Dan langsung dilakukan pertukaran ke area mid turret Yang memang menjadi fokus utama dari Orange Esports untuk saat ini Supaya lebih mudah lagi melakukan rotasinya hmm, 11 menit game berjalan hmm? Bisa dibilang Born benar-benar sering banget bikin play dan Diablo yang tadinya benar-benar coba untuk zoning out. Dia nggak cukup untuk badannya. Karena balik lagi sini dia pun akan menuju kepada Oracle. Jadi dia lebih memaksimalkan di arah regen HP-nya dia. Dengan menggunakan Sandguard Tapi item penetration-nya udah cukup banget. Heptasis, Malefic Roar. Itu udah cukup banget dengan para Desert yang nantinya akan bisa membelah. Untuk tim nya dari Orange Esports. Cuma permasalahan utamanya adalah bagaimana dari Min. Yang selalu meng pergerakan tersebut. Dan cover-nya itu indah banget untuk Valence. Wah, wah, wah. V spin-nya kena lagi karena satu Tapi ternyata tidak boleh Bremen. Walang untuk kali ini Relo meluasnya langsung dikeluarkan pula. Ada beberapa player yang cukup terjebak oh, oh. tapi di bagian belakang 5-0-5. mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah ling, ada Tempest of Blade terkena efek knock up. 505 pun langsung menghilang dengan cepat. Belum ada pergantian hmm. ataupun satu trade tapi baru aja kita sebutkan ada dua player yang langsung menghilang dan cukup cukup cepat tapi berusaha untuk pergi dari tersebut. Baby kekca nya berhasil langsung dihancurkan didapatkan oh, oh. dan juga untuk oh. kali ini cross top tank-nya menjadi sebuah malah malapetaka, malapetaka lagi dan lagi. Ya, terlihat terakhir ya, mencoba, ke bagian belakang, mencoba Menarik seorang Diablo sehingga gak ada dealing damage yang masuk juga dari RSG. Dari bagian belakangnya nampaknya cukup berhasil karena ada seorang Bone. Yang tiba-tiba datang setelah mendapatkan beberapa eliminasi. Kali ini bakal coba memberikan satu pukulan mundur. Meskipun memang ada seorang Predator. Lihat betapa banyak darah putih yang dihasilkan dari pulau seorang Diablo. Pergi terlalu jauh karena nampaknya. Padir. Karena para pemain dari RSG pun Gila. sudah mulai kembali. Tapi ternyata tidak karena mereka bisa mendapatkan inner mid -turatnya. Cuma nge time biar benar-benar Diablonya gak bisa pulang. Bundur. Dan lama yeah. untuk regen HP-nya lagi. Tapi Pak Pul I want you to the born. Waduh. Bener-bener memaksakan tim fight terbagi menjadi dua. Dan alhasil hasil, tau tadi? Diablo-nya mecahin weakness tapi terbangnya ke arah yang berlawanan. Itu yang kita sebutkan dari tadi ya. Dari tadi, Valen selalu mentargetkan ke arah yang tipis-tipis. Kayak misalkan kita ambil contoh Miku kumi hmm. Atau bahkan ke arah Baby cake Makanya, lihat. Satu empat satu empat kali tumbang, baby cakes, benar-benar kayak dipaksa untuk mengamankan win of nature sehingga nanti crossbow of Tank-nya akan menjadi sebuah immune damage atau bahkan Winter of sehingga nanti ada efek dari frozen yang akan menghentikan efek sukses tambahan jadi tidak ada damage yang masuk sama sekali dan hunter strike mungkin akan menjawab untuk Main front to back untuk boardnya lebih tepatnya. Aduh, kehilangan lagi sepertinya dari lordnya dan benar aja. Walaupun every udah dikeluarkan, oh, malah terjebak seorang lagi. diri. Praja satu weakness point lagi bisa jadi langsung mencicil Dan Sekarang uh. kita lihat akan car crossbow, tanknya langsung diaktifkan, uh. tapi ternyata tidak masih ditahan terlebih dahulu. Sabar dulu, sementara di front 2505 pun Aduh. udah menunggu Aduh. di area semak-semak bakal memberikan surprise. Karena pakai, tapi dengan melihat Adanya informasi dua pemain di sana. Tampaknya bukan jadi satu hal yang wise kalau misalnya komit ke bagian depan dan dengan lord yang sudah mulai mulai muncul orange esports akan lebih kuat lagi dan menunggu adanya defensif dari anasir sementara tembus obat juga langsung dibuka mengarah karena serupa dengan uh -oh. banyak apa damage apa harus hilal juga di area Wow, di area river menimbulkan satu korban. Dan mereka siap untuk langsung menabrak masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki oleh RSGG Dan mungkin membawa game ini ke arah game yang ketiga. Min berada di paling terdepan menjadi satu tembok utama yang harus dilewatin. Bon pun melakukan hal yang sama di area atas. Udah langsung siap untuk menabrak langsung ke arah dari satu base yang ada di area top lane. Mereka menghancurkan dua tepas sekaligus. Oh. Dan juga dari Khalid yang gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi mana Sekarang oh. crossbow tank udah langsung diaktifkan dan menembak langsung ke arah beberapa player walaupun otot kali dikati di bagian belakang memang memanggil mengambil job desk yang berbeda dan mereka berhasil mendapatkan game